Halo Sobat AM, pasti sehat kan? Dunia sudah dua kali mengalami perang dunia. Peperangan yang melibatkan berbagai macam persenjataan, dan salah satunya dengan peluru kendali atau yang sering kita sebut dengan rudal. Persenjataan yang berada di dunia semakin hari semakin canggih. Setiap negara berlomba-lomba memperbaharui persenjataan militernya. Baik dari darat, laut, dan udara. Tapi apakah Sobat tahu siapa dan kapan sebenarnya rudal atau peluru kendali itu diciptakan dan bagaimana prosesnya? Jangan kemana-mana, ya. Kali ini kita akan ulas sejarah terciptanya peluru kendali yang merubah kemiliteran dunia. Ini dia pembuat rudal jelajah antar benua pertama kali, ternyata bukan dari Amerika dan Rusia. Interkontinental balistik misil disingkat dengan ICBM, atau rudal jelajah antar benua, semakin diperhitungkan keberadaannya sebagai senjata pemusnah massal. Contoh gampang saat ini tentunya ICBM milik Korea Utara atau Korut. Korut menamai ICBM-nya Taepodong 2. Gara-gara mereka mempunyai ICBM inilah banyak negara dibuat was-was olehnya. Tapi apakah kalian tahu siapa yang menciptakan senjata maut pemusnah massal tersebut? Jika berpikir bahwa negara Amerika dan Rusia penemunya, maka Anda salah. Tak lain dan tak bukan, penemu ICBM adalah ilmuwan asal Jerman bernama Warren Harvon Brown. Werenhard Magnus Maximilian Freiherr von Braun lahir tanggal 23 Maret tahun 1912 di Wirsitz, kekaisaran Jerman. Werenhard von Braun dilahirkan dari keluarga terpandang dan berpendidikan. Ayahnya, Magnus Freiherr von Braun ialah seorang menteri pertanian saat Jerman berubah menjadi Republik Weimar. Sedangkan ibunya, Emmy von Kuistor ialah seorang putri dari anggota parlemen Uni Soviet. Von Braun muda saat berusia 13 tahun menerima hadiah berupa teleskop Karena hadiah itu Von Braun tertarik dengan dunia astronomi Sayangnya nilai fisika dan matematika Von Braun jeblok Tapi suatu saat di sekolah, ia mendapatkan sebuah buku bernama Rakete Zuden Planeten Raumendai atau Roket ke Ruang antar planet karya Hermann Ober Mulai saat itulah Von Braun mulai serius dan bekerja keras mempelajari fisika serta matematika sebagai modal seorang astronom Singkat cerita, von Braun berhasil meraih cita-citanya sebagai seorang astronom dan ahli peroketan. Saat Hitler naik sebagai diktator Jerman, Führer sangat tertarik dengan bakat milik von Braun. Hitler kemudian menyuruh von Braun memimpin sebuah proyek misil. Von Braun mau tak mau harus nurut dengan Hitler. Ia memimpin 500 ilmuwan untuk membuat misil jelajah antar benua untuk pertama kalinya itulah dia ICBM. Setelah berusaha keras ICBM permintaan Hitler itu jadi. Misil itu dinamai V2 atau agregat 4, A4, yang digunakan Nazi Jerman untuk mengebom kota-kota besar di Eropa seperti London, Anwar, dan Lige. Terhitung sebanyak 3172 V2 sudah diluncurkan untuk memangsa korbannya. Setelah Jerman kalah perang, gantian Amerika memanfaatkan kepintaran von Braun. Von Braun segera diboyong ke negeri Paman Sam. ICBM V2 juga ikut diboyong ke sana. Di sana von Braun disuruh membuat roket yang mempunyai kemampuan sama dengan V2 Jerman. Alih-alih membuat ICBM menyerupai V2, von Braun malah membuat yang lebih hebat lagi. Von Braun berhasil membuat roket raksasa bernama Saturn V-Saturn V, Saturn v di desain von Braun bersama ilmuwan lainnya di Marshall Space Flight Center Huntsville, Alabama, dengan Boeing dan IBM. Roket inilah yang menjadi tonggak sejarah bagi manusia pertama yang mendarat di bulan. Kita tahu roket Saturn V ini membawa Apollo dalam misi NASA mendaratkan Neil Armstrong di bulan. Bukan hanya itu berkat karya misil V2-nyalah banyak negara-negara macam Uni Soviet, Inggris, Perancis dan lainnya mendapatkan lompatan teknologi untuk membuat ICBM. Termasuk Korea Utara yang mendapat cipratan teknologi ICBM dari Uni Soviet melalui misil ICBM V2 buatan Von Braun. Itu tadi sejarah asal mula dari peluru kendali yang terus berkembang sampai saat ini. Kita berharap semoga penemuan sebesar ini dipergunakan dengan sebaik mungkin dan untuk kebaikan dunia, bukan untuk saling serang antar sesama negara. Masih banyak lagi penemuan-penemuan besar di dunia yang sampai saat ini terus berkembang. Dalam video lain kita akan bahas hal itu ya. Tetap dukung channel ini dan share videonya. Tetap semangat!